Oke, okay, welcome back to Nafiri Dekez Live. Oke, okay guys, Omers, uh, pagi ini kita mau unboxing Bunga kedatangan dua paket, kedatangan dua paket, dua paket dari Oh, pemain. Oh lagi, oh ya sama. Kita buka aja kalau itu coba kita review. Kalau enggak, Om coba cari info-info lagi mengenai kendaraan tersebut dan nanti mungkin Om Oke, okay. gitu cek. Oke. Ini ya. Oke. Oh For thank you ya udah datang. Uh. BRR. Nah ini BRR ini kalau mau kita review sebenarnya keluar yang pertama itu yang seri seri, seri yang pertama keluar itu seri yang ini. Pertama kali keluar Terus habis itu Ada beberapa seri, dan Ini seri yang Wow udah lama banget ya Ini tahu uh, pertama kali keluar tahun 2019 Ini castingan 2019 Ini pertama kali keluar ya Pertama kali keluar 2019 Terus selanjut lagi ada warna putih Nggak ada warna putih ya? ada ini seri geyser jadi uh, model geyser yang geyser itu kan biasanya modelnya seperti ini geyser ini modelnya biasanya seperti ini ini eh uh, yang terbar eh, yang ini nah terus yang ini dimodif ya kayak eh nah, ini bentuk atasnya hampir sama belakangnya agak eh, terbuka ini model dari off road yang jadi, ini yang kedua yang pertama Oke, okay, ini jadi ya, maaf, teman Biasanya, kalau di Om oh Mike ini, ini jadi pertama kali keluarkan seri ini dari Unrivet. Nah, setelah Unrivet, luar rivetnya. Nah, rivetnya biasanya Om oh Mike itu atau seller-seller yang lain banyak ya Enggak enggak bisa sebut karena banyak banget yang jual seperti ini ya. rivet sama rivet. biasanya mereka jualnya sepasang satuan rivet, satu Rifflet satu nah, kebetulan Omnaf dapat dari Om oh Mike ini biasanya keluarnya Rifflet nya sama Rifflet ini juga sama rivet unrefresh sama Rifflet Nah omnaf beli memang udah keadaan seperti ini, ini castingan yang nah, setelah setelah ini masuk ke kardet biasanya masuk ke kardit. Nah, itu udah pasaran lah, udah banyak Tapi untuk uh, castingan yang ini yang sebelum masuk kardit, ini sebenarnya castingan yang banyak dicari orang, kolektor-kolektornya pun banyak lain yang seri-seri unrefactnya ini, oh ya, ini, ini, ini, seri -seri ini, ini banyak, ini seri-seri seperti ini, ini banyak diminati sama orang. lain ini, oke, sekarang kita cekkan serial berernya, kita buka yang dari admin-nya wow imut, lucu bentuknya terus dia unrefited nah nih itu belum dikunci dari martelnya langsung memang belum dikunci. Nah, bukannya di unrefet uh, sama kita ya. Kalau unrefet kita yang unrefet sendiri, ini kunci ini ini akan patah. Sama seperti kayak di custom. Jadi baru di baru di tutup lagi pakai glue pack Ini seri Batman tunet Toon. Ya ini seri uh, klasik Batman uh, klasik TV series Batmobile tahun 2021. Ini lucu banget, maaf, oh, mincar banget sebenarnya di lelangannya Om oh, Udah berapa kali naik, maaf oh, kalah kalah ngebit aja. Nah kali ini dapat deh. Ya. Masih jadi salah satu koleksi buat Andre Petionov. Om Mike, thank you ya. Atu dua dan tiga. Thank you Om eh thank you Om thank you Om Mike. Okay guys, omers thank you. Keep on watching. Jangan lupa uh, subscribe karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe Omna bisa menambah informasi-informasi lagi, memacu omna lagi informasi-informasi lagi. Terus, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya ketika omna upload video-video terbaru, bisa, bisa diin lagi, bisa ditonton, mendapat informasi yang update. Jangan lupa like. Like, uh, terus komen mengenai mobil-mobil ini oh ya mengenai mobil-mobil ini mengenai apa lagi ya maaf kurang begitu mengerti ya mengenai Android kalau ada kalau di kolom komentar tolong ditambahkan oke okay, thank you bye.